Jalan Tol di Serang. Apa yang bikin mirip? Nah, kita lihat aja di sini ya. Tadi saya kira udah nyampe ujung, ternyata bukan ya. Itu pintu tol mana? Gitu. Nah, mari kita lihat ya, sama-sama ya. Nah, di sini apa yang membedakan sih? Di sini ada bunga-bunganya nih. Taman. Ada taman. taman. Lanjurnya masih dua juga ya, ya. Lanjurnya masih dua. Bagu jalan Bagu jalan Ada ya. garis kejutnya juga sama kayak di Serang nih Ada garis kejutnya nah. nah kalau di sana juga sama tuh ya Oh yang produksi yang pengurus jalan tolnya juga dari Astra Dari Astra Jaya Construction nah. nah ini mirip ya tuh kayak jalan tol yang di Serang tuh Nah sebelah sini tuh ada pohonnya rindang Mas, Mas apalagi yang mirip Bang Res areanya juga sama tuh, lihat yeah, Tapi masjidnya agak keren ini yeah. Coba lihat tuh Terus kasih lihat yeah, yeah. Selain pepohonan, apalagi yang mirip Pembensinnya sama tuh Pembensin ya Oh, sama pembensinnya Terus pembatas jalannya nih Masih pakai oh. kawat panjang Sama baja Kawat baja panjang pajang-pajang pokoknya beda lah sama Jakarta sama Tangerang cipacat biasa atau toh uh. yang baru-baru berkembang yeah. Sama kayak Serang zaman dulu kayak sama kayak Serang zaman eh. kaya dulu ya itu <laughs> di zaman sekarang juga ya masih gitu Serang cuma oh, kalau eh. udah arah Cijung, apa oh. arah eh, Cikupa ke sana baru tuh udah pembangunan gede yeah. udah sampai Jakarta datang ke Tangerang tuh baru udah keren banget sangat mirip sekali ya. Dan saya juga baru tahu ternyata di Serang ini atau di Cipali ini ternyata Ntar lagi kita sampai Ciujung nih. Tapi ternyata, ternyata belum. Ternyata ini sama ya. Sama kayak di Cisait. Oh. udah di Serang. Ini. ternyata benar-benar mirip sekali gitu dari mulai jalan dan juga pohon-pohon yang berada di. Waalaikumsalam. Ya. Sehat Pedi. Ini OTW. Ini. Waduh ada kecelakaan tuh. Ada kecelakaan. Ada tuh. kecelakaan. Terjatuh guling. Ini barunya peci pali Pak Edi, barunya peci pali Mas Arifnya. Nah ternyata di sini sama ya Coba kalau Pak Edi ikut, pasti seneng sama saya ini tertirik Sangat keluarga sekali, sangat mirip sekali disini Pak Edi lagi di mana Pak Edi? Ada siapa aja Pak Edi di ruang Pak? In -off. Bali dengan jalan tol Serang ini Makanya Bapak-bapak, Bogek ada nggak? Keliling. Gobek oh. Bogek ada enggak? Oh, kalian bagaimana? Mirip tidak di sini. <laughs> jalan tolnya. Aduh, keren Pak Edi. <laughs> nah, ini jembatannya nih. Mirip. Ini tumpen ini, sinyalnya lagi bagus, nggak patah-patah -pata ya? ya. Oh, nah, itu gambar Pak edi juga enak, dilihat nggak patah-patah -pata. Waduh, kangen amat dimakan bareng sama Pak Edi lagi gitu. Nah itu flyover-nya tuh, ya. mirip juga tuh Oke deh, Pak Edi, kalau gitu Lanjut, salam presisi Mohon izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doakan biar selamat ya Pak Edi Apa tadi namanya? Kaya Jatiwangi, Bandung, Kalimantan, Cirebon, Balimanan, Cirebon. Okay. Ya, ini bukan di Serang ya, cuma ini benar-benar jalan tolnya mirip sekali gitu ya Nah ini kayak mau ke Cikande Ciujung Oh Ciujung, ya Ciujung tuh oh, Belok dia juga berbelok belok seperti ini yang melingkar gitu. Ya. Luar biasa ya. Oh Ujan. dia turun hujan Dan ini di sini akhirnya Batu turun hujan ya. di Cipali ya, Palimanan. Palimanan ya. Ini Luar biasa sekali udah sampai Palimanan. Di sini udah mulai hujan ya sini benar-benar ah, mirip sekali jalan tolnya Dan kemiripan ini mungkin dikarenakan satu pengelola mungkin ya Jadi, jadi ini memang dibuat mirip Nah ini benar-benar mirip nih ya Yang mau ke arah serang nih Tuh mirip Ini ke Serang nih, jalan mau ke Serang, ke Serang terus nanjak, nanjak jembatan, tembus pontang ini. Tom sehat, Sali, kasih sehat dulu. Hai kaulah muda, Hai kaulah muda, <laughs> senior the brother. Dia sampai pak? Tom udah sampai dari jam berapa? Pantai, ya, sangat mirip sekali udah sangat Jepal opel okay, ya, persis. juga. Oke ya, itu aja lemping hari ini yaitu uh, persamaan Jalan Tol Serang versus Jalan Tol Cipali. Cipali. Nah, Nanti kita mungkin... vlog lagi, kita mulai vlog lagi di Jalan Tol Arah Semarang ya, Aras di Jawa Tengah. Ah baru lebih keren banget. Ya, jadi seperti, seperti apa makanya ikuti kegiatan saya hari ini. Ya. Tapi uh, ini mau motivasi kalian semua. Boleh nggak bang? Boleh. Oke. Sim, sim. Dan Bosan. Oh oh, Babin Kamp TIPAS. Yeah! <laughs>